Senapan angin gedruk DPP Fusion 1960 Popor gamuk warna hitam ini ya Bisa menjangkau sasaran efektif di jarak 25 hingga 80 meter Yang kemarin sudah saya uji lapangan itu di jarak 38 meter Dengan sasaran benda keras yang hasilnya bisa dilihat di video ini